Sahabat malam Jumat itu, wali kubur itu, pada mulai ke rumah. Ini minta doa, selendang jatuh, air pulang, gak malik kubur, berbes nangis, dan sebagainya. Itu namanya ilmu hayal, itu. Itu ada benar, maka jangan diingkari. Ada orang yang mengingkari, ngapain terus setiap malam Jumat? Iya, terserah emang kenapa. Kalau gak percaya, mati dulu deh. Ntar tunggu malam Jumat, gue tunggu. Itu ini nggak boleh yang seperti itu ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat itu sebetulnya dari mulut ke mulut bukan diambil dari mulut para ulama bukan diambil dari buku-buku terpercaya itu hanya hayalan-hayalan pendongeng kemudian diambil oleh seseorang Dan kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja mungkin ustadz yang waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak denger malam Jumat itu hari kubur tuh pada mulai ke rumah ini minta doa terus lain tidak doa pulang gak malik kubur berbes nangis dan sebagainya itu namanya ilmu hayal itu memang lanjutannya ceritanya bagus maka anak-anak itu pada keterlaluan ya kalau tidak salah Pono pada keterlaluan seneng makan donya warisannya tapi lupa doakan orang tuh itu benar nasihat yang belakang itu benar tapi yang pertama itu adalah salah nggak ada malam Jumat pulang ini ini setelah dihubung hubungin tahlinya malam Jumat nanti bahkan di Cirebon ada lagi kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan nanti mbahmu datang makan alhasil lah nggak boleh nggak ada itu semuanya itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa bertentangan nih tidak ada dalam agama orang malam jumat pulang ke rumah minta doa Kemudian udah didoain nangis mana itu tidak ada cerita semacam itu Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tuh Tua ngapain jalan-jalan ke rumahmu Jadi itu adalah itu biasanya itu dikarang oleh pengkhayal Lagu-lagu itu adalah penghayal itu hanya, mungkin dia adalah seorang dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu, karena dia mungkin bukan ustaz hanya kok, ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih sampai malam Jumat pulang, apa wah, wah masyur, wah. lihat jutaan itu katanya, yang lihat dengar. nggak ada tidak ada pulang, jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu Maksudnya benar beri nasehat tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan. Belum lagi macam-macam itu. Ya, enggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah bertentangan dengan petunjuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri punya urusan sendiri minta doa itu waktu hidup dan petunjuk dari Nabi orang tuamu petuli doa-doakan enggak perlu orang mati yang datang pada anak doain aku enggak ada hidup itu namanya bukan mati baik ini enggak boleh yang seperti itu ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat itu sebetulnya dari mulut ke mulut bukan diambil dari mulut para ulama bukan diambil dari buku-buku terpercaya itu hanya hayalan-hayalan pendongeng kemudian diambil oleh seseorang nah, kalau ada ustadz yang seperti itu ya dimaafkan saja mungkin ya waktu itu sibuk lewat dia nggak dengar kalau itu kata ustadznya ini nggak bener cerita ini cuman dia nggak benernya nggak dengar cuma ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil jadi masalah ini banyak santri begitu, makanya kalau belajar jangan tidur santri belajar tidur, potongan belakangnya diambil, depannya enggak, jadilah begitu sabun malam jumat, enggak tahu lagunya sayang, coba bisa lagunya nah, pokoknya begitu ya, enggak ada itu itu adalah pertentangan dengan keyakinan yang diajarkan bagi dan Nabi Alaihi Wasallam orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik maka dia akan. Kalau dia orang baik dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam alam barzah. Enggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Wah, tambah kacau lagi. Terima kasih. Di dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibnu al Jauziyah murid Ibnu Taimiyah, ini ulama kebanggaan orang-orang Wahabi padahal. Tapi orang-orang salat banyak mengingkari. Isinya termasuk kiroatil Quran untuk ahli kubur. Untuk orang yang telah meninggal, bacaan Quran di samping kubur juga. Imam al-Shafi'i menyatakan sampai dan bermanfaatnya bacaan Al-Quran untuk orang yang telah meninggal. Ada di dalam Kitab Ar-Rukhareshai Ibnu Qayyim Al-Jaziah, murid Ibnu Taimiyah. Ini ulama yang sangat dibanggakan oleh orang-orang salat Wahabi. Tapi orang salat ingkar dengan itu semua. An Aneh kan? Nah, saya pakai kitab ini sekarang. Ada di dalam kitab itu pula, termasuk juga dalam kitab karya ulama' syafi'iyah. Ulama' syafi'iyah yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang hidup di kurun sembilan ratusan Hijriyah. Namanya kitabnya Syarhusudur. Fi'ahwalimawta wal-kubur. Kemudian di dalam Tadkirah Imam Al-Qurtubi. Ada dalam kitab-kitab tersebut, mengutip ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa Allah menggenggam ruh orang yang meninggal, dan Allah mengembalikan ruh orang yang sedang tertidur ke dalam jasadnya ayat ini mengindikasikan tentang pertemuannya ruh orang yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup dalam mimpi maka begitu pula bermimpi dengan Rasulullah di dalam hadis yang sahih di dalam piyatul solehin diantaranya Rasulullah mengatakan man yarani fil manami fasa fil yaqza. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi maka bisa saja dia melihatku dalam keadaan terjaga. Walayatamathalusyaotonobi dan setan tidak bisa menyerupaiku. Dalam riwayat yang lain, merroani filmanami fakorroani hakkan. Siapa orang yang melihatku di dalam mimpi maka sungguh ia telah melihatku dalam keadaan yang senyata-nyatanya, yang sebenar-benarnya. Bukan cuma cunanabi. Jadi, ruh mukmin yang lain bisa saja dipertemukan oleh Allah di dalam mimpi dengan orang yang masih hidup. Dalam mimpinya. Ayatnya dalam Al-Quran ada, seperti itu. Jadi, Allah menggenggam ruh orang yang meninggal dan Allah mengembalikan ruh orang yang tertidur ke dalam jasadnya. Maka, bisa saja, bahkan di dalam suatu keterangan, di dalam... Riwayat Imam Ash-Shatibi juga Imam Ash-Shibli mengutip riwayat Rasulullah SAW menjelaskan setiap malam Jumat dan hari Jumat ruh orang mukmin akan didatangkan kepada keluarganya diperlihatkan bagaimana keadaan keluarganya seperti itu. Kalau keluarganya sedang beramal soleh, diberikan kebahagiaan. Rasa bahagia. Kalau keluarganya berbuat keburukan, diberikan rasa sedih. Sedih. Itu ada, benar. Maka jangan diingkari. Ada orang yang mengingkari, ngapain ruh setiap malam Jumat. Iya, terserah emang kenapa. Kalau nggak percaya, mati dulu deh. Nanti tunggu malam Jumat. Gue tunggu. Itu Ada keterangannya. Dan ini paling. Keterangannya paling.